Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana mas bro kabarnya hari ini Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya mas bro uh, Untuk mancing kali ini kita masih di Sungai Siak mas bro uh, Masih di dekat jembatan Leton 2 Untuk kondisi uh, sungai saat ini itu sedang banjir mas bro Sedang pasang tinggi Teman-teman uh, bisa lihat di depannya Oke okay, mas bro Nah ini kondisinya sekarang lagi Pasang tinggi, Mas Bro. Hmm. Nah, disitu kita waktu pertama kali bikin video. Nah, di situ tuh. Hmm. Kenapa kita hari ini di dekat bawah pohon. Uh, kita mau coba nyari udang, Mas Bro. Udang gala, katanya lagi musim udang gala nih. Kalau air pasang tinggi seperti ini. Oke, okay, Mas Bro. Mudah-mudahan. Kita dapat Tarikan-tarikan uh, yang besar-besar ya mas bro Juga dapat udang yang lumayan udah ya mas bro Oke mas bro kita siap-siap dulu mas bro Oke mas bro Pancingnya udah kita siapin mas bro Jadi udah kita pasang-pasang mata kailnya Terus udah kita susun Tapi itu belum dipasangin umpan mas bro nah, Untuk umpan hari ini Kita itu ada Pak, ada beli Uh, pumpun Mas Bro Mas Bro, kalau bisa lihat Kalau nggak salah ya Mas Bro Jadi cacing yang ada kakinya banyak gitu Mas Bro Kayak ulat kaki 1000 Jenisnya Mas Bro Cuman ini namanya cacing pumpun Nah, cacing pumpun ini Ada cacing pumpun darat Sama cacing pumpun uh, Air yang basah gitu Nah, untuk yang umpan yang kedua Kita pakai pelet Mas Bro Nah, ini pakai pelet bukan racikan kita Mas Bro. Uh, ini pelet dari 782 campur sama pelet 99 Mas Bro. Ya, ditambah telur sedikit. Oke Mas Bro, kita coba pasang patung dulu Mas Bro. Karena ada tadi banyak Mas Bro, saya sudah memasang umpannya Mas Bro. Untuk pancing yang sedang saya pegang ini, pancing single mata kail Mas Bro. Ini menggunakan merek mata kail Daiichi Mas Bro. Daiichi ukuran 10 yang menengah Mas Bro. Nah, kalau kita lihat sekarang nih karena arusnya sedang surut Mas Bro, kita turun mas bro jadi kita ulur mas bro nah, setelah kita ulur baru kita letak pancingnya mas bro nah, untuk pancing yang kedua ini mas bro kita menggunakan 5 mata kail mas bro mata kailnya merek daichi ukurannya nomor 5 Pohon itu Mas Bro. Oke Mas Bro sudah siap kita melempar pancingnya, kita tinggal menunggu sambarannya lagi Mas Bro. yang pertama saya nih gara-gara mas bro cuman kerencingnya enggak berbunyi biasanya nih sampah yang nyangkut mas bro jadi kita coba gulung dulu mas bro coba tarik nah betul mas bro nyangkut mas bro ini sepertinya bukan sampah sih mas bro, lebih tepatnya nyangkut ke tunggul mas bro. Kenapa saya bilang di tunggul mas bro? Karena pas saya tarik itu, kalau dia sampah itu dia ngikut mas bro. Kalau ini enggak mas bro, saya tarik dia uh, berhenti mas bro. Saya ulur dia enggak jalan juga mas bro. saya coba tarik-tarik-tarik bulur-tarik bulur uh, tarik tarik mana tahu lepas mas bro seperti enggak mau lepas mas bro jadi kita coba tarik paksa aja kali mas bro. ikut hilang ya mas bro, jadi cuman mata kailnya saja yang hilang mas bro. Coba saya tarik pelan-pelan dulu Mudah-mudahan besar ya mas bro Ops, cukup berat mas bro Tarikannya mas bro bro, Ini perdana mas bro, menggunakan pelet mas bro, mata kail lima nih mas bro, mas bro. kalian lempar ke tengah mas bro, ternyata ikannya eh, karena air surut jadi ikannya itu di tengah semua mas bro Oke setelah kita ulur, eh, batunya sudah mentok di air, baru kita taruh pancingnya ya mas bro pancing kedua sudah ready mas bro kita lanjut ikat-ikat pancing yang pertama tadi mas bro yang putus oke okay, mas bro pancing yang pertama tadi kita sudah ikat lagi pakai mata kail yang baru kita bakal lempar juga, Mas Bro, hmm, seperti biasa, Mas Bro, kita ulur dulu. Pancingnya baru kita taruh lagi, Mas Bro. nanti untuk mencoba Bro, berapa anak bawang pisang mas bro masih kecil mas bro masih jari kita pilih aja lagi ya mas bro kita lepaskan aja lagi biar dia besar Dulu-dulu, dulu-dulu, sikit. Coba masuk, bro. for her. bro berhubung hari ini kita nggak bisa lama-lama mas bro uh, hari ini kita cuma bisa dapat satu ekor mas bro bukan tadi tadi agak besar uh, bisa kita lihat sendiri mas bro pancing kita dari tadi ini mas bro udang pun nggak mau makan mas bro Jadi kita lanjut uh, untuk bergorengnya aja ya mas bro jangan kemana-mana dulu ya mas bro Oh iya mas bro, hari ini saya lagi di rumah kakak saya mas bro Jadi saya masak di rumah kakak saya mas bro Untuk berbagi ikan ini kepada ponakan-ponakan saya mas bro Mudah-mudahan mereka suka ya mas bro Oke okay mas bro, ikannya udah jadi mas bro Kita col-col pakai cabai rawit campur bawang mas bro Nah lumayan nih mas bro besarnya nih mas bro hari ini. Oke mas bro kita cobain ya mas bro. Oke, Oke cobain ya. Dah coba. Hmm. Oh, makan makan makan makan. Alhamdulillah ya mas bro mereka pada suka dengan masakan saya mas bro. Sekian dulu video kali ini mas bro Bila ada kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya setiawan FH Izin pamit dulu mas bro Bila ada waktu dan umur yang panjang Kita berjumpa lagi di video selanjutnya mas bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh